Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di malam hari ini Satu jam yang lalu langsung diunggah aku Instagram Kuasa hukum Rizky Billar Bapak masih Tompul Memposting foto bareng kliennya Rizky Billar dan didampingi juga oleh sang istri Bunda Orsi Keciora. Rizky Bilar dikeluarkan dari tahanan terlaksana proses restoratif justice. Kita simak persahabatnya kalimat caption panjang yang dituliskan oleh Bapak Hotmasi Sitompul. Permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Kantor Hukum Hotmasi Tompul dan Associates Kuasa Hukum Rizky Bilar telah diterima oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan Rizky Bilar saat ini sudah tidak ditahan. Setelah itu, kami juga telah mengajukan permohonan restoratif justice bersama-sama dengan pelapor atau korban. Sehingga atas permohonan tersebut, Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar yang melibatkan Rizky Bilar dengan pelapor atau Lesti Kejora didampingi oleh penasihat hukumnya dan seluruh pihak yang berkepentingan. RB dan LK telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Perdamaian antara Rizky Bilar dan Pelapor atau Lesti Keciora serta keluarga telah terlaksana dengan baik dan disertai dengan adanya pencabutan laporan polisi Di samping itu, RB atau Rizky Bilar juga sudah meminta maaf kepada LK atau Lesti Keciora keluarga besar dan kepada masyarakat Indonesia Seluruh syarat material dan formil permohonan restoratif justice telah terpenuhi sehingga perkara harus dihentikan demi hukum. Dengan demikian, keadilan restoratif justice yang bertujuan melanjutkan dan mengembalikan keharmonisan serta kepentingan masa depan keluarga RB dan LK telah tercapai. Pasal 44 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, meski bukan delik aduan. Namun tetap dapat diperlakukan penghentian perkara melalui restoratif justice sesuai amanat dari Perkapori tersebut. Alhamdulillah ya, Rizky Bilar sudah dikeluarkan dari tahanan. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik. Kalimat caption Persabetya itu penjelasan dari Bapak Hotmasy Tompul mengenai bebasnya Rizky Bilar dari tahanan. Semoga semua permasalahan ini menjadi pembelajaran yang sangat amat penting Bagi semuanya terkhusus bagi Lesti dan Rizky Bilar Dan mudah-mudahan rumah tangga mereka kembali rukun Harmonis Amin Untuk selanjutnya Persada siman juga Ternyata ini alasan penting Lesti Kejora cabut laporan Rizky Bilar Memang ini bukan prank Persada. ya Banyak di luar sana yang menyatakan bahwa Lesti Rizky Bilar ini prank semuanya Tentu ini bukan prank Alasan Lesti Kejora cabut laporan Rizky Bilar ya. Memang dari awal ternyata Bunda Lesti Kejora itu tidak ingin melaporkan Rizky Bilar Ternyata yang melaporkan Rizky Bilar bukan Lesti Kejora Tetapi sang ayah, ya. ayah Kejora, Bapak Endang yang sudah melaporkan Rizky Bilar ke kantor polisi kita simak persahabatnya dalam surat perjanjian atau kesepakatan persahabatnya kesepakatan dan tentunya kedamaian perhatikan di postingan ini persahabatnya biar kalian paham biar kalian tentunya mengerti kenapa Lesti Kejora bisa mencabut laporan Rizky Bilar di kantor polisi disimak baik-baik ya? Untuk semuanya biar tidak salah paham Di sini ada sebuah tentunya Pernyataan kesepakatan perdamaian Pada hari ini, Kamis Tanggal 13 bulan Oktober 2022 ya, Bertempat di Provinsi Jakarta Kami yang bertanda tangan di bawah ini Yang pertama Muhammad Rizky ya alias Rizky Bilar untuk selanjutnya dalam perjanjian, ini disebut sebagai pihak pertama. Ini pihak pertamanya Rizky Bilar. Dan kita lihat pihak kedua itu Lestiani alias Lesti Kejora. Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini selaku atau sebagai pihak kedua. Kita lihat perusahaan ya. Untuk kalimat mengingat, perhatikan. di Kalimat ini persahabatnya Bahwa sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh ayah dari pihak kedua Sudah jelas persahabat ya Bahwa sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh ayah dari pihak kedua Tuh persahabatnya Jadi yang melaporkan itu ayah Lesti Bapak Endang Yang sudah tentunya melaporkan Rizky Bilar Karena mungkin persahabatnya Untuk melindungi sang anak persahabat Masya Allah Ayah Kejiora memang selalu menjadi garda terdepan Dari semua permasalahan Bunda Lesti kejora Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Malaikat Penjaga Al-Fatih Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah ayah terhebat Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Buat Bunda dan papa Bilar Amin Kita hanya bisa mendoakan Kita hanya bisa mensupport dan mendukung apapun Yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga, persahabat yang diperhatikan, ada unggah dari Kak Gendis, ini salah satu tim Lestat Entertainment mengunggah foto baby BBL. Dan disimak ada sebuah kalimat, jagain anak soleha ini juga ya Allah, semoga abang L selalu bahagia, asyik, dikit lagi satu tahun siapin kado ya Tenofi. Masya Allah banget ya yang motor lagi sudah mau ulang tahun, Masya Allah mudah-mudahan sehat terus untuk abang El dan semoga menjadi anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Kita masih menunggu kabar terbaru berikutnya, persahabat ya jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube lesti Fati update yang akan selalu memberikan informasi terbaru mengenai bunda lesti kejora. Ini dengan informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.